Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi ya Di youtube channel Candil kode Di pembahasan kali ini Saya bakalan Menjawab pertanyaan dari Mas Zainki ya Mas Zainqi Yang katanya Bagaimana cara upgrade domain jadi ngilangin blogspot dari blogspot.com menjadi domain tld? Ya. Di sini saya menggunakan rumah web. dia layanan domainnya. Kalian bebas bisa pakai yang lain ya. Saya bakalan coba buat aktivasi domain ini ya. Jadi yang awalnya masih ada blogspot. Jadi blogspotnya itu hilang. Dan untuk domainnya itu saya bukan .com melainkan myid ini sebelum expire saya tutorialkan dulu ya mudah-mudahan bermanfaatnya buat saya dan juga para pengunjung yang punya blog karena di blogspot itu tanpa hostingnya hostingnya udah disediakan gratis jadi kita tinggal setting DNS-nya aja dns manajemen sama name per oke langsung saja kita lanjut ya, enggak usah lama-lama, omong -lama, cuap Silahkan kalian uh, ketikan nama domain yang kalian pesannya dari rumah web Atau penyedia layanan domain lainnya My.it Nah my simpan Biasanya, setelah simpan ini, ada tambahan dari uh, Google-nya ya, untuk hostingnya, temen ini nggak ada, Di sini ada tambahan www, terus sinem.ghs.google.com, karena ini enggak ada. Kita pasang record tipe A nya nah, Caranya silahkan masuk ke domain Pilih domain yang mau di uh, aktivasi Terus masuk ke DNS manajemen Silahkan klik add new record nah kalau misalkan di sini ada petunjuk www ini ya terus dot t jadi di sini tambah Hw Terus ininya si name. Meli ya <gulau> <gulau> <Oke, gulau> satu terrecord biasanya ada dua di sini ya sama ID yang satu lagi oke lanjut kita yang pakai yang ketiga ini dikosongkan saja untuk record tipenya pakai tipe A untuk IP sama username ini milik blogger ya Untuk IP ya. Nanti insya Allah saya tempelkan di dalam bentuk postingan Nanti ada di deskripsi video dua-dua satu depan depan ini oh di copy ya, saja walaupun dari ayat-ayat record okay. nah itu kamu okay. oh, maaf harusnya 32 dulu ya Nah <tuk> jadi yang pertama ini 32 <tuk> terus yang tadi 34 tapi enggak papa kalau enggak ngejalur juga yang penting ada empat hostname yang harus kalian pasang empat aja iya oh, empat aset empat aja empat empat aja baru dua kita tempel lagi 2004. tiga enam tiga dilanjut naik ke menjadi kurupu -ku -ku, naik tiga delapan nah oke okay. sebenernya sebenarnya udah beres sih seperti ini aja kita back ya uh, register log. nah ini register uh, hmm. kita ini untuk hero di Nah, biasanya seperti ini. Oh, ternyata ini dicentang. Lalu itu saya Era -era di, nah, ini, Jadi, untuk caranya ya, masuk ya, ke setelan, umpura. nanti ada Umbur alamat, alamat, alamat, alamat blog. di sini ada domain nah, custom. Ya, Silahkan di klik "masukkan domain". Nah, terus untuk ini, alihkan domain dicentang. Ini, isi... ini sebenarnya udah selesai ya. namun tinggal kita menunggu kita... aja sekitar setengah jam, jam ya, oh, kurang lebih ayo, ayo, ayo, apa, Udah beres, kan, oh iya Udah iya oh iya oh ini SSL nya Nah disediain gratis, kita aktifin aja HTTPS-nya ya, Karena itu layak batu. Nah HTTPS-nya diaktifin. tinggal nunggu. Mas ke Nanti ini bakalan berubah jadi hijau. Ya Dar tahun. Nah. ini khusus kan buat dokumentasi jadi, pribadi kami, juga. Karena suatu saat saya membutuhkannya. Buat orang-orang pengunjung kan YouTube channel channel Corbyn juga bagian spesial uh. Mohon maaf, bila ada salah, salah kata, mungkin itu, rumah. semuanya dulu ya, tutorial ya, yang bisa dibagiin kalau, kalau, kalau, uh, Semoga bisa bermanfaat kakolot,